Enggak nih guys, akhir-akhir ini Kamaludin mulai aktif di media sosial misalnya seperti Facebook ya Dia mengunggah sebuah foto dengan caption pendekar berdaun emas Ada-ada <laughs> saja caption yang ia tuliskan Apakah dia bakal berulah lagi dengan keisangannya itu? Melalui halaman Facebook Kamaludin, dia mengunggah aktivitasnya hampir setiap hari ya guys Unggahan tersebut ada yang dalam bentuk foto maupun reaction yang disertai caption Dan sepertinya Kamaludin punya hobi baru nih di dunia olahraga Mungkin karena dia terobsesi sama atlet yang ngacungan jari tengah juga ya Haha, <tik> bisa-bisa. Yang membuat caption mengajak serius satu lawan satu. Oh iya, ngomong-ngomong, Kamaludin juga menyukai persaingan dulu. Kenapa Kamaludin seperti orang kesurupan? Hahaha. <tik> <tik> Kalau berubah lagi ya namanya juga anak-anak. Kadang hari ini ceria, kadang hari ini tengil, kadang hari ini sibuk main game dan lain sebagainya. Yang penting tidak lupa ketika tiba waktu ibadah ya. <tik> tak hanya itu nih guys. Kamaludin juga tengah digandeng oleh seorang kreator bernama Visa Vlog dalam pembuatan konten yang mereka unggah di halaman Facebook ya. Tampaknya mereka tengah asik dengan keseruan dan tantangan ya guys. Kata Kamaludin sih rasanya asin. <tik> <tik> Terima kasih buat kalian yang sudah hadir dan berpartisipasi di channel Tonton Aja, semoga menghibur dan menambah manfaat. Sampai bertemu di konten berikutnya ya.